dua satu oh, dua, dua, dua. sambil goyang giralah ini layarnya berbeda oke okay. oke okay, kita lihat bagaimana kemampuan mereka berlomba kompetisi ini adalah lomba lato lato yang pertama kali di dunia di qatar pun belum ada oh ali terpaksa harus tersingkir sementara itu Perwakilan dari Pindang masih ada satu lagi masih ada Rehan. Perwakilan dari Sidrap yang sambil kayaknya, pikirnya Zaki sambil mikir berapa lama saya harus kayak begitu ya. Apa diannya ya fokus dan konsentrasi. jadi juga mempertahankan fokus dan konsentrasinya masih terus bertahan, belum kehilangan fokus dan konsentrasi. Ketiga peserta ini masih terus bertarung dengan penuh semangat, tidak kehilangan semangat sama kita saksikan leher, boleh menghapus keringat dari lehernya Sementara saki kita saksikan, ada ekspresinya Jalan-jalan sama, gak ada ekspresinya Jangan liatin atol-atolnya ada, rasa ekspresi sama sekali kita saksikan Leher sudah mulai pekerong, boleh pekerong-pekerong ke kepalanya Selesai mereka udah lulus SD. <SILENCIO> <SILENCIO> Sampai bertahun-tahun belum selesai selesai. Kita saksikan masih terus bertahan <SILENCIO> antara Zaki dan Zaki. <SILENCIO> Betul laguan saya Rehan ternyata sayang sekali harus tersingkir di tiga besar. Sementara Jazi dan Zaki kita saksikan ini tangannya terbuat dari baja. Gidado ada Lato Gidado ke Lato Itu nih ada <tuh> Karena dari tadi malam gimana ya Lato Lato tau lah selesai-selesai sampai sekarang Iya <tuh> di rumah main Lato Lato Cementara <tuh> ini Ini sampai kapan kita harus tungguin mereka Aduh Oh boleh Sambil duduk duduk Sambil duduk Boleh kalau Oke, okay. sementara itu jadi salah satu sakit. Wah ini betul-betul ini bisa dibawa. Supaya bisa jadi salah satu cabang olahraga di pon nanti ini sakit dan jasi ini salah satu atlet-atlet yang bisa membawa nama baik untuk Sulawesi Selatan sebenarnya untuk cabang olahraga lato-lato. Oke, okay. masih terus terbaru. Jazi udah mulai ngintip intip ke sakit. Jazi bilang kuat deh ini sakit soalnya kita ketahui sidrap adalah lumbung padi terbesar di Sulawesi Selatan makanya isinya ini padi semua ini ya isinya beras menasi semuanya jadi kuat kita lihat nggak pernah kekurangan nutrisi zaki Sementara jazzy terus ingin membawa nama baik untuk Kota Makassar perwakilan dari Kota Makassar jazzy masih terus mempertahankan kemampuan lato-latonya. Tidak, tenang. Mau panjang, ismanya, tenang, oh, ayo. Oh, sudah mau Ayo. Iya, sudah mulai saling berhadapan Sudah <tuk> ya. mulai panas keduanya. support Jazzy dua-duanya dapat support yang sama dua-duanya masih menjaga stabilitas ekonomi menjaga stabilitas dari lato lato supaya tidak terjadi kesalahan waduh benar-benar ini kompuner-kompunerasi ini belum betul padahal banyak yang kasih komentar waduh terus bertahan Iya. ini habis ini ganti 2 hari tangannya begini terus 2 <laughs> hari karena udah kebiasaan positifnya nilai positifnya anak-anak gak cari goreng betul positifnya adalah fotorik dari masing-masing anak-anak bisa terlatih ya. gak kebiasaan main handphone jadinya kalau ada lakolato kayak begini cuma ya teringkat kita juga terlatih dengan pendengarnya mendengarkan suara lakolato gak bergibret sih iya booming yes. kembali ya betul cuman sekarang ini memang sedang diteliti ya. diteliti teknologi untuk membuat lato lato tidak bersuara ya. supaya soalnya <laughs> ya. so, kadang kadang ya. saya biarin ya. ada yang main lato lato di kuping saya sih nggak bisa toto toto toto toto nggak ada yang main lato lato gara-gara kebiasaan aja ya oke okay. kita saksikan dulu apa ya teragun teragun Coba lihat, cuma buat siapa tahu ada yang bisa ganti tangan Ya, yeah. <laughs> <laughs> <laughs> eh. ya coba sekarang dua-duanya sambil duduk Satu, dua, tiga Ya, yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. maksud kita Dago yeah. banget, tanggal yeah. banget Ampun